Ketika belum ada manusia Jing syaitan ni duduk di bumi Syaitan Jing duduk dengan binatang saw so. Orang putih panggil dinosaur Dinosaur tu asal bahasa Teganun, natang saw so. Apabila diturunkan Nabi Adam dan Siti Hawa, manusia pertama Abu'l-Bashar yang saiznya kecil maka Allah ni Rabbil Alami yang bijak tak takbi'ala dipupuskan dinosor de di perengkak-perengkak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 Azhar Idrus, nah kita akan mengaji bersama, mendengarkan, kita ambil ilmu daripada Ustaz Azhar Idrus ini, lalu kita terapkan dalam keseharian kita. Maka insyaallah hidup kita penuh dengan kebahagiaan. Nah langsung saja guys, kita play videonya, let's go. Tapi itulah hakikat, dimana benua mana, daripada kutu utara sampai kutu selatan, binatang apa sekalipun, lima tanduk ke lima koto ke, tak ada kira Selagi dia binatang, dia takut dengan nama Allah. Allah. Allah. Lembu mengamuk nak kena semelih, dia mengamuk naik minyak. Faham? Ni gigi tarik tali ke, kau bagah. Padah dia tendang lembu. Dalam kitab kata sebut nama Allah pada telinga dia. Terik tali buat mari kat telinga dengan nama Allah Tuhan yang memiliki aras yang sangat besar. Faham? Dia akan reda. Lembu gila ikut bahasa. Sebab apa? Tapi kalau kita jumpa lima tengah utang kita takut tak? Kita sebut nama pemimpin negara. Bukan Malaysia ada, kau mana manja lah. Kita ke Jepun lima sebut nama perdana menteri Jepung lima lagi yo. Puricu, kau dengku tu. Lima lagi. Sebut nama siapa? Barack Obama Tak layang Rima kata Tak laku Ini sungguh Bukan laka Sebutlah nama apa segala pemimpin dunia Yang telah mati Yang sedang memimpin Dia tidak takut Dia hanya takut nama Allah Allah Karena Binatang tidak ada yang terhaka Kepada Allah Ada lagi binatang Yang terhaka Manusia Semua itu binatang Tak masuk dengan ke Kijil tu kotor tu. Anjing tau. Tak ada masuk negeraka. Kambing bodoh tu dah semayang suhu. Dah masuk negeraka. Tak ada lah di akhirat kegi tengok. Jujur. Kambing kena-kena masuk negeraka. Mereka tanya. Kau mana kami masuk negeraka? Mayang suhu. Tak ada. ada. Kan dia binatang. Dia tidak ada kewajipan agama tadi. Faham? yang jahat manusia dia dak kenal Tuhan dia kenal fitih dia nak ha jangan main hai orang Tuhan buat Allahu Rabbi tu dia dia suruh-suruh binatang dalam Quran Betul. ada suruh lembu nampak ada suruh semut ada suruh labah-labah nak ha suruh nama kita dia tak ada <laughs> kita sayang Ha, supaya Tuhan suruh kita tengok binatang Tengok binatang dan kaji dan buat pengiktibaran. Nah, Tengok semu, semu, semu dia kat barang Daripada sarang dia berjalan berpuluh-puluh kaki jauh, Beratus meter, semu tengok dalam hutang Dia akan berjalan pergi sampai kat tempat makanan Dia akan pikul, dia akan buat balik tidak ada sekol semuk pun yang berhenti. Nusuk balik kayu. Nampak? Bahan tertarik tu, tembok. ada. Memang rajin sungguh. Sampai tempat makanan, piko buat balik. Sampai dah rehat, di piko pula buat balik. Itu semua. Supaya Tuhan tengok. Tengok tu, rajin. Kita banyak ngecek kerja. Nak? Ha, waktu rehat, minum teh 15 minit. jangan setengah tak ada. Semua ada. Tipu-tipu begitu. Faham? Ah, mai Lebong Paskah. <laughs> Tidak gi kerja semua orang Paskah. Semua tak ada, semua. National Geography ambil gambar dekat. Tidak ada seekor pun yang berhenti lengah. Relak lu. Kada. Malang. Bukan saja supaya Tuhan, supaya kita ambil pengajaran dengan makhluk Tuhan untuk melengkap dan sempurnakan hidup kita. Bukan saja Tuhan buat semua. Betul. Ha, dah. Ada hikmah belakang. Jangan-jangan kita menyemeleh korban melainkan bagi Allah Ta'ala. Jangan semeles kerana Tok Plesik, kerana Tok Nenek, kerana Tok Wali, jangan. Wali kita hormat, dia Wali Allah. Tapi jangan aku semeles ni kerana Wali, jangan. Tok Nenek moyang kita, kita hormat. Tah, Tapi jangan semula. Kan netuk nenek. Mitok netuk nenek. Ne? Ha. Orang mati dah. Orang hidup pun kena malek tak boleh tolong. Izzas ta'anta Nabi kata. Fasta'in billah. Kalau kamu nak mitok tolong, mitok tolong dengan Allah. Benda maksud dia. Dan ni kita mitok tolong sama makhluk haram. Faham baik. Kata ulama' benda yang makhluk tak boleh tolong. Jangan mitok dengan makhluk. Hak tu mitok dengan Allah Benda yang makhluk boleh tolong Tak haram kita mitok dulu. Masuklah yang air banjir Kereta kita mampu hmm, Mampu Nak Ada budak-budak tiga -budak 4 orang duduk tepi jalan Bang tolong tolong kereta bang Beren pakcik tak ada hal Kalau pakcik punya basah 8 ringgit Tak hmm. haram lah Pasal memang budak-budak boleh tolong tapi kalau nak memanjangkan umur nyawa anak kita yang sakit tenak. Ada tak orang boleh tolong? Hatu haram mitok dengan manusia. Wajib mitok dengan Allah. Faham tak? Faham. Memurahkan rezeki manusia dah dibuat. Wajib mitok dengan Allah. Ini yang kita baca dalam Fatihah. Faham? Wa iya ka dan hanya kepadamu Aku minta tolong Apa dia? Perkara-perkara yang memang manusia tak boleh tolong Hak manusia boleh tolong Aku minta tolong lah Nak kat barang, nak pindah Hak tu manusia boleh tolong Haa ha. Dan jangan kita menyembelih kerana Hantu dan Tok keramat dan Tok Nenek Hantu ni benda Hantu ni bahasa Melayu orang putih panggil ghost ghost ha di nama umum arak panggil Jing, syaitan faham ha nama kalau orang putih dia panggil nama orang putih eh? kat negeri melayu dia panggil nama melayu nah atuk muda atuk kubur pasal duk mayat kat kubur ha. Atu pisang mai kat pisang tapi dia syaitan menyerupakan dengan bentuk yang huduh Tunjuk kepada manusia Manusia ketakutan Dah wujud dah hatu Wujud Sebab dia syaitan Wajib kita percaya Kepada wujudnya syaitan Dan iblis Dan haram kita percaya Kepada syaitan dan iblis Pegang hak dua tu Baru betul Nah eh? wajib percaya adanya syaitan dan haram percaya kepada syaitan faham lagi? mereka ni ada, kita percaya pasal apa kita percaya? pasal sebut dalam Quran, ada syaitan pasal sebut dalam Hadis kita percaya bukan pasal kawan kita dia cerita itu kita dah percaya kemungkinan dia tipu je tapi dalam Quran, tak ada tipu faham? tapi jangan percaya kepada syaitan dan iblis dia sentiasa nak menyesatkan kita Nampak? Kita hanya percaya dia ada saja Cakap dia, bisikkan dia Hasutan, jangan percaya nak? Ha. Ketika belum ada manusia jin syaitan ni duduk di bumi Tepat dia ni, bandar baru Bangi ni Tak ada lagi nama Bangi Masa tu negeri syaitan macam ni. Faham tak? Jing. Kau besar, seringga besar, mata bulat. Macam-macam peseng. Huduh. Syaitan Jing duduk dengan binatang besar. So. Orang putih panggil dinosaur. Dinosaur tu asal bahasa Teganun. natamso. besar. Natang so. Faham tak? Apabila diturunkan Nabi Adam dan Siti Hawa Manusia pertama Abu'l-Bashar Yang saihnya kecil Maka Allah ni Rabbil Alami yang bijak tak bi'ala Dipupuskan dinosaur di perengkak perengkak Dan digantikan dengan binatang Oh saih Menasabah dengan keturunan Adam Faham lagi tu? Kaedah Itu yang sebetulnya Bukan evolusi butukau sendiri bukan. Tu khas Darwin sesat. Dak Allah Rabbil Alamin. Alimun Hakim, Maha tahu, Maha bijak. Oleh kerana keturunan manusia ni kecil, dak padang nak guru dengan gajah zaman dinosaur. Tok gajah zaman dinosaur tinggi bangunang 3 tekat. Hak tekak panjang tu 16 tekat. Tokan hidup kita. Faham? Rimah saja besar segala zaman dulu. Nah, bila turun ka manusia, jenis binatang dinosaur Allah lupuskan, mati mati mati mati, naik jenis binatang baru, sapal learning. Faham tak? Tu kaedah dia. Payah sangat. Dek? Nah? Ha. Nah. Dan sebut dalam kitab Hadi pula, jin-jin syaitan ini dihalau di pergunungan bukit dan laut. Betul sungguh. Kita tanya orang kelaut nelayan dia tu kalau gi nyai seorang-seorang kena jumpa. Kalau ramai-ramai payah sikit. Nyai seorang-seorang, boleh ikan banyak-banyak, banyak-banyak, banyak-banyak, banyak, banyak, banyak, banyak, banyak. naik duk tanah batu. 3 hari dak beruk. Faham dak? Takut tak? Demang kuning teruk. Faham dak? Ha. Kau dalam hutan gitu kau. Nek, kalau jin syaitan kadang-kadang dia bunyi suara. Nak tahu? Tanya orang main hutan, jawab hutang, hutang per hililitang, orang hutan. Ha, ha, dia, ha, jangan tanya orang mana baru bangi dah Dia pelawak aje. Faham? Kita tanya orang hutan. Jabat hutan tu orang hutanlah kira. Faham tak pergi dalam hutan. Neh. Berhilitan jabatan hutan, kira tanda balok kira kawasan sepadang, masuk hutan. Dia tu dengar bunyi suara takut Suka ah jin kafe. Kali semaya Bang baca Quran jin Islam. Muntau ke? Neh, buat khemah tak ada orang. Dedebang. Allahu Akbar. Allah, Allah. Belakang pokok tu. Takut abih. Dah rasa takutlah kalau bang takkan jin kafir. Nah. Lalu-lalu kita dekat nak asah dah. Dodo dengar orang bang dalam masjid. Tak kafir dekat masjid kan mari bang. Tok Bilalah orang Islam lah. Jadi kalau berdengar-dengar orang Azam Dalam hutan, Tak ada orang, tak ada masjid Jin Islam lah, bila Jin Islam Sedara kita tak? Sedara lah Jauh takut dia Faham tak? Dakyat takut lah tak kan? hmm, Biar dia bang, Jin Islam Nak? Lepas tu kadang-kadang kita pergi jalan highway Mana-mana, kita dah semayang isya Semayang isyak lagi, kita berhenti pukul 2.30 pagi Nampak ada satu surat Kita pun semayang Kita seorang dalam masjid Banyak berlaku begini Nak Kau dua pagi mana ada orang semayang ini? Kita semayang isa Allah akibat Macam dua orang belakang Allah akibat Kita rokok Dia rokok Jangan lari Jing Islam Betul Kalau Jing api Tak masuk dalam masjid Faham tak? Jing Islam masuklah masjid kita rokok dia rokok Kita tahayat dia tahayat Pesang sudah takut lagi ke? Dah boleh pandang belakang tak Kalau kita rasa ragu Boleh Ulama' mereka kata Dah batal Kita tengah semayang ada bunyi benda-benda Kalau nak meragukan keselamatan kita Boleh berpaling Berpaling saja-saja makroh Tapi kalau nak satu sebab Boleh Boleh tengok ni tak ada orang Nak. Awat tu? Nak tunggu? Kita rokok, dia rokok. Kita ingat ke orang mari ikut. Nak? Pusing tak ada. Selalu ambil selipar. Dah. Dah. lagi jin selang, jin baik. Neh, saudara kita. Nabi banyak pesan. Suruh jaga jingk Islam. Jangan buat kainak. Jangan zoling. dan Jangan buat benda tak boleh. Nah? Tak? <tuh> Jadi hatu-hatu tak ada dah. Di dalam bandar-bandar ni tak ada. Sebut dalam hadis. Buang ke bukit. dihalau ke. Laut-laut. Lepas kita nak pergi di lauk. Nak pergi di bukit. Nabi ajar kita baca satu kalimah. Alhamdulillah. Mati min syarimah khalaq wa min syauris syayatin wa ayyah hadhurun. kat pala bukit baca aku minta melindungi dengan kalimah Allah yang sangat sempurna daripada segala makhluk-makhluk binatang-binatang yang jahat-jahat dan daripada syaitan hantu pelesit supaya mereka tidak datang kepada aku. Nampak? Ha. Kita tak baca pun tak pandai pun. Kita baca benda tok tok cucu tumpang lalu. Ha. Oh tu lah kita pandai, ambil Betul. ngetuk nenek Kata di pokok-pokok cengah, kata dia busuk-busuk Nabi ajar tak kata pun, orang oh, kata bodoh maruh Nak, ha. pokok tu bukan tok pun, pokok Apa dia panggil tok pun tak, nak Haa dan jangan kita takut melainkan akan Allah taala siapa hanya takut kepada Allah dia tidak takut kepada makhluk siapa yang takut kepada makhluk dia tak takut kepada Allah itu saja nampak ha kita muhasabah kita takut makhluk takut Allah takut Allah atau mulu at-taqwa hauna nabi tunjuk sini bukan mulu faham takwa tu takutlah at-taqwa ha takut bukan mulut bukan lapah bukan lisan takwa dalam hati jangan kata aku takut Allah belum tentu faham kena molek mulutmu takut Allah hatimu takut Allah nampak ha. yang nak sekali hati kita biar takut pada Allah faham mulut kita tak ngaku tak apa Tak Jangan mengaku kita baik. Saya takwa, daya kabo ah. Takwa duduk diang-diang, daya kabo. Faham. Yang kita nak tak nak kita ingat kejahatan kita bukan kita baik. Siapa berasa baik, orang tu jahat. Tu saja. Faham. Dah macam mana kita nak dapat ni? Pangkat takut kepada Allah, tak takut pada makhluk dengan latihan. Yang kita takut kepada makhluk sebab kita latih Batu itu kita bila dilatih, siapa yang berlatih, dia akan berjaya. Orang yang banyak berlatih, dia jadi ahli sokang terkenal. Tak? Orang yang banyak berlatih menyanyi, dia jadi penyanyi terkenal. Dia tak boleh teru, baik itu mesti berlatih. Begitu juga orang yang biasa daripada muda, daripada kecil, dia latih takut pada manusia, pada makhluk. Maka bila dia besar, dia takut pada makhluk. Kerana ini kita tak takut Tuhan sebab kita latih duduk takut kepada makhluk. Ha tak? Ha. Sebab apa aku tak takut dengan Tuhan? Sebab mu takut makhluk. Kalau ada dalam hati kita hanya takut Tuhan, maka tidak datang dalam hati kita takut makhluk. Kerana takut makhluk, takut Tuhan, dua yang berlawanan. Allah. Adidani la yajtami'ani. Dua yang berlawanan, tidak akan bersatu dalam satu masa. Allah. Nah, kita sebut je eh, takut Tuhan. Ya yes, sebenar kita takut makhluk Takut nak naik gaji Takut nak boleh bono Takut nak cukup cari makan Takut gini Takut gitu, takut kalau anak ramah Takut nak makan Takut dok nak bayar ni Takut nak boleh nak bayar tu Tengok terapik takut, tengok JPJ takut Naik motor ok Alah oh, Tengok JPJ. oh JPJ <tong> Dah buat apa pula takut gitu. Nampak? Takut makhluk. Dia leseng mati. Nampak tak? JBJ nampak leseng mati. Therapy nampak? Nampak. Duduklah kau check kita kan? Dah ke mana kita takut tau? Pasal kita latih takut kepada makhluk. Faham tak? Leseng mana dia nampak lah kau check kita. Boleh relax perjalanan Kita Ha oh padang Ha oh padang Kalau dia panggil padang La ilah Mana apa Duduklah kau cek leseng Lain leseng mati Dia naik kot dahi Leseng mati Leseng mati <cuk> Leseng mati, leseng mati <cuk> Tu lahir Nak Latihah Kita takut pada makhluk, Takut kau ustaz Pasal tadi dia cek Dia minta leseng Roblox -rob -rob, apa semua Ha senang dia Itu manusia Kita manusia Dia manusia Yang berkuasa Allah Kau bodoh kan tadi? Rimak takut kalung bang. Dah JBJ tahan. bang ah. Memal pa. Nah. Meh tengoklah Allah. Memal pa. Jalan jalan jalan jalan. Ini cara efektif. Aduh. Memal Dia tahu dah ni anak buah Ustaz lah. Pa. Dak apa sehat Kita banyak sangat takut Takut duit tak cukup Takut gaji tak naik Takut pakat tak naik La ilaha illallah Kita dulu tak ada Air manis titik dalam tulbi air Tuhan awak lalu masuk dalam terowong semak-mak kita tuh, tak? Singgah dalam janin dalam rahim sembilan bulan Duduk dalam air kecing dengan darah kotor berlapang Betul tak? Tuhan buat keluar yukhrijukum min butuni ummahatikum. Sapa masa Tuhan buat keluar? Messi sambut, doktor sambut. Hak ni bang, hak ni qamat ni belah mulut, besar. Tuhan beri berjalan, beri berlari, beri basikal, beri motor, leni beri kereta, beri bini, beri anak, beri kerja, beri rumah. Habisnya beri. Ha? Tak yakin dengan Allah? Yakinlah dah. Lah. Takkan Allah jadikan aku daripada setitik manis sampai besar gini. Takkan Allah nak ulang anak aku tak ada makan. Faham? Nampak? Orang hutang beranak semua. Tak ada takut sikit pun buah hutang habis. Faham? Galas upik je. Cawak kereta Tutup sikit je dengan daun kayu. Faham? Dap ngaji kolej. Dap masuk. Uh, PTPL. Faham? Dap masuk, dap ambil pun PTPL tak masuk kapasiti, tak ada degree, tak ada master, no orang asli tu. Ah, fas beranak beranak. Fas beranak beranak. Mak baru 27 homa, anak 9. Tengok. Ditakut dah boleh makan ni. Tak ada. Baik orang asli lah pula. Tak, kita piti banyak takut tak cukup makan. Lah. Bukan kita bagi makan, Allah beri. Betul, betul, betul. Nabi suruh tengok burung ciak. Diturung pagi, diterbang tinggal anak dia kelaparan. Dua ekor dalam sarang. Batullah Imang, tirulah Imang burung ciak. Nabi suruh kita tiru Imang burung ciak. Nah, diturung tinggal sarang dia, anak menangis meraung dalam sarang. Dia yakin ada rezeki dia balik langit. Betul tak? Anak bulu tak ada terbang. Dia tinggal anak pun, berah pun tak ada. Peti sejuk tak ada. Kak gero tak ada. Beskeping bisnes kak tak ada. Peti sejuk tak ada. Atak pun tak ada. Kalau mari ular ambil anak dia. Mampu situ le. Tinggal. Yakin. Rezeki di tangan Allah. Dia balik ke Kenyang anak dia. Dua ekor seorang cacing. Tahu tak? Ada. Burung ciuk. Yakin dengan Allah. Kita nak beranak ramai. Kang, kang, kang, kang kan tak cukup kang kang tak kang gitu. Hmm. Nah, uh, ada otak tapi cerdik burung ciao. Allah. Hmm, takut. Nah. Uh. Takut makhluk takut Jangan takut. Wala tak wa wala taksyamu nnas Allah katib. Jangan takut manusia. Wahhauni, takut aku. Allah katib. Wa iya ya farhabu dan hanya kepada aku hendaklah kamu takut. Padai. Jangan takut. Bukan jangan takut duduk tengah lal jalan. Nah, warna duduk tengah jalan. Ustaz Khabranalan, jangan takut. Kau blok. Kau tu bukan takwa tu. Kau oh, tu gila babi je <tip> duduk tengah tu. Mana kita hanya takut kepada Allah. Allah boleh buat berlaku. Nah. Ha, tak kita takut tu takut ni. Tok guru silat. Oh, eba. Misah macam batu ngasoh ni. Eh. Lengga ke kayu dekat 3 kilo, Lengah Akor kayu. Tok guru silat boh. Bang, keris tiga sini. Keris. Oh, deger seboh sini. Tok <tuk> guru kisilah. Nampak? Aduh. Takut lagi kepada bini dia. Takut ke bini. Dah, dia guru silat. Buka gelanggang. Nak? Situ buka gelanggang. Situ mandi minyak. Oh, mandi minyak. Orang lain sapu gitu saja tak minyak. Tok Guru, nyelang seru lah kawal. <SILEN� balances> Tapi tak takut tu hang, Takut bini. Mana tahu takut bini? tu dia bini seorang. Tak berani? Boleh kami? <SILEN�> <SILEN�> Oh gitu. Oke. Okay. Jadi jangan takut kepada bukan tak takut manusia ni kita buat jenayah bukan. Ikut syi kita nak buat bukan. Nak? ada kena ikut peraturan manusia tapi ingat jangan takut sama makhluk. Tak boleh buat apa-apa pun. Yang kita takut ialah orang yang, yang hayyun layamum. Hidup tidak mati-mati. Siapa hidup tak mati? Allah, Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli alaissnada Muhammad, sudah selesai videonya, guys. Dan banyak sekali pengajaran yang disampaikan oleh Ustadz Azhar Idrus kali ini berkenaan dengan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, salah satu hal kecil yang diberikan oleh Ustadz Azhar Idrus, contoh kepada kita bahwasannya seekor burung saja yakin. Ya, kita kalah imannya dengan seekor burung saja, karena seekor burung itu meninggalkan anaknya, lalu mencari rezeki Lepas itu, pulang balik dan kenyang. Allahu akbar. Sedangkan kita terkadang masih memikirkan mau makan apa besok dan lain sebagainya atau bisa dikatakan kita itu Ah, tidak yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala mulai sekarang selepas menonton ceramah ataupun mengaji daripada Ustaz Azhar Idrus ini semoga keimanan dan ketakuan kita bertambah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita lebih yakin lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala intinya kata Ustaz Azhar Idrus jangan takut kepada makhluk tapi takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap apapun yang kita jumpai semuanya itu sudah direncanakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan Pernah bergantung kepada manusia Tapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan takut kepada manusia Ataupun makhluk Wala nasa. Ya kan wakshauni, jadi jangan takut kepada manusia, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yang patut ditakuti ya, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala bukan berarti kalau kita takut kepada harimau, kita menjauh akan tetapi kalau kita takut kepada Allah, kita lebih dekat lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjalankan segala perintahnya menjauhi segala larangannya melakukan anjuran yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Maka insya Allah hidup kita akan tenang Damai dan makmur insya Allah. Semoga ini menjadi nasihat Untuk saya sendiri dan juga keluarga Sehingga juga teman-teman sekalian Penonton-penonton sekalian yang menonton Video ini sampai selesai Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support Terus channel ini sampai sekarang Semoga bermanfaat Memberikan kebaikan-kebaikan dan juga hiburan Kepada teman-teman sekalian Oke itu saja video kali ini Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Saya pemain untuk diri